Selamat datang di channel Sehat Alami. Jika merasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sakit gigi berlubang bisa sangat menyakitkan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Ada beberapa cara yang bisa membantu mengurangi rasa sakit dan mengobati gigi berlubang dengan cepat. Antara lain. 1. Berkumur dengan air garam hangat. Campurkan setengah sendok teh garam dengan air hangat dan berkumurlah selama 30 detik sebelum berkumur lagi dengan air bersih. Garam dapat membantu mengurangi peradangan dan rasa sakit pada gigi berlubang. 2. Gunakan bahan alami. Beberapa bahan alami seperti bawang putih, cengkeh, minyak cengkeh, dan lidah buaya dapat membantu mengurangi rasa sakit dan peradangan pada gigi berlubang. Anda dapat mengunyah bawang putih atau menempelkan kapas yang dicelupkan ke minyak cengkeh atau jus lidah buaya pada gigi yang sakit. 3. Minum obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri seperti parasetamol atau ibuprofen dapat membantu mengurangi rasa sakit pada gigi berlubang. Namun, Pastikan untuk mengikuti dosis yang tepat dan konsultasikan dengan dokter jika Anda memiliki masalah kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat lain. 4. Kunjungi dokter gigi Jika rasa sakit pada gigi berlubang sangat parah atau gigi Anda mengeluarkan nanah, segera periksakan diri ke dokter gigi. Dokter gigi dapat memberikan perawatan yang tepat, seperti penambalan atau pencabutan gigi. Untuk mengobati gigi berlubang. 5. Hindari makanan dan minuman yang terlalu panas atau dingin. Makanan dan minuman yang terlalu panas atau dingin dapat membuat rasa sakit pada gigi berlubang semakin parah. Hindari makanan dan minuman yang terlalu panas atau dingin sampai gigi Anda sembuh sepenuhnya. Namun, Perawatan gigi terbaik adalah dengan menjaga kebersihan gigi dan rutin memeriksakan diri ke dokter gigi setidaknya dua kali dalam setahun. Hindari makanan yang terlalu manis atau klebrik. Dan sikat gigi secara teratur dengan pasta gigi yang mengandung fluoride.